Masari. saya Reza Osari, nabi -nabi. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang wirausaha produk kerajinan hiasan dari Rimbang. Check Jelaskan di bagian A, kerajinan sebagai bahan industri kreatif. Dunia telah melewati empat gelombang peradaban ekonomi: yang pertama, gelombang ekonomi pertanian; yang kedua, gelombang ekonomi industri; yang ketiga, gelombang ekonomi informasi; yang keempat gelombang ekonomi kreatif. Pada keempat gelombang ekonomi tersebut, gelombang ekonomi kreatif sebagai penggerak utamanya. Lalu, ada 14 sektor industri-industri yang termasuk ke dalam industri kreatif, antara lain arsitektur, fashion, kerajinan penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, musik, film, video dan fotografi, periklanan, layanan komputer dan peranti lunak, pasar dan barang seni, seni pertunjukan, riset dan pengembangan dan permainan interaktif. akan menjelaskan bagian C yaitu produk kerajinan hiasan dari bahan nimbah. Satu, jenis-jenis produk hiasan. Produk kerajinan Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang Salah satu produk kerajinan, kerajinan yang dapat dikembangkan adalah produk hiasan Produk hiasan dapat ditemui di dalam rumah atau interior dan di luar rumah eksterior Hiasan di luar rumah dapat berfungsi untuk menghias pagar, taman, atau dinding bagian luar rumah Produk hiasan di dalam rumah berfungsi menghias dan membuat suasana tertentu di dalam ruangan Yang kedua, produk hiasan dan nilai estetik Produk hiasan adalah produk yang memiliki fungsi hias dan hanya berfungsi sebagai elemen visual yang memperindah suasana dan tampilan suatu produk. Produk dapat disebut sebagai hiasan apabila memiliki nilai estetik atau nilai keindahan. Keindahan dapat dihasilkan dari pengolahan material untuk menghasilkan bentuk, warna, dan tekstur yang indah. Saya akan menjelaskan bagian yang B, yaitu kewirausahaan produk kerajinan.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 Satu, material dan bentuk limbah Kegiatan yang menghasilkan limbah dapat dibedakan menjadi kegiatan di rumah tangga dan di industri Kegiatan sehari-hari di rumah tangga menghasilkan jenis-jenis limbah Di antaranya kemasan makanan, kemasan bahan pembersih, alat rumah tangga yang sudah rusak, dan pakaian bekas Kegiatan di industri menghasilkan limbah yang khas tergantung dari industrinya. Limbah yang dihasilkan industri biasanya berjumlah banyak dengan bentuk dan ukuran yang serupa Limbah padat yang dihasilkan rumah tangga lebih beragam, baik dari jenis, bentuk, dan ukurannya Dua, bahan utama dan bahan pendukung Bahan utama adalah yang memiliki nilai estetik, sedangkan bahan pendukung berfungsi untuk konstruksi Tiga, bahan baku limbah di lingkungan sekitar setiap daerah memiliki potensi sumber bahan baku limbah yang berbeda-beda Beberapa daerah pantai memiliki limbah kerang laut dengan jumlah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 Tali atau teknik sambungan tertentu Tahap terakhir adalah finishing Finishing dilakukan sebagai Tahap terakhir sebelum produk tersebut Dimasukkan ke dalam kemasan Finishing dapat berupa penghalusan Atau pelapisan permukaan Penghalusan yang dilakukan Di antaranya penghalusan permukaan Dengan kayu Amplas atau menghilangkan lem Yang tersisa pada permukaan produk Finishing juga dapat berupa Pelapisan permukaan atau pewarnaan agar pedugasan yang dibuat lebih awet dan lebih menarik sekian terima kasih kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh